terbujuk ini daftar investasi ilegal ditutup OJK April tahun 2022 waspada investasi ilegal Satgas waspada investasi (SWI) otoritas jasa keuangan OJK kembali menertibkan beragam perusahaan investasi ilegal pada April tahun 2022 dalam keterangan resmi Satgas waspada investasi mengumumkan menemukan tujuh entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin atau ilegal selama bulan April tahun 2022. Investasi ilegal tersebut meliputi 1. 2 entitas melakukan money game 2. 1 entitas melakukan penjualan langsung tanpa izin 3. 2 entitas melakukan kegiatan forex dan robot trading tanpa izin 4. 1 entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin 5. Satu entitas lain-lain, penanganan terhadap investasi ilegal dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Satgas Waspada Investasi, dari 12 kementerian, lembaga. Satgas Waspada Investasi bukan aparat penegak hukum, sehingga tidak dapat melakukan proses hukum. Selain menghentikan dan mengumumkan kepada masyarakat, Satgas Waspada Investasi juga melakukan pemblokiran terhadap situs atau website atau aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri. Menanggapi beberapa informasi yang beredar di masyarakat, Satgas Waspada Investasi tidak pernah melarang penarikan dana dari para korban investasi bodong. Setiap entitas yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi, diperintahkan untuk mengembalikan kerugian masyarakat. Satgas Waspada Investasi juga telah melakukan pemanggilan Terhadap influencer yang memasarkan produk broker ilegal OctaFX, yaitu Sodari, Ida Bagus, Aswin P alias Gus Aswin, selaku founder Tubi Indonesia, kepada Gus Aswin Satgas Waspada Investasi meminta untuk menghentikan segala kegiatan yang mempromosikan dan memfasilitasi broker OctaFX karena merupakan pelanggaran hukum. Berikut daftar perusahaan investasi ilegal yang ditemukan. Satgas Waspada Investasi OJK pada April tahun 2022 1. Simple Shopping, Money Game dengan Modus E-Commerce 2. PT Reklaim Indonesia Jaya Penjualan dengan Skema MLM Tanpa Izin 3. PT Wisanggeni Auto Trading Perdagangan Robot Trading Tanpa Izin 4. PT Syirikah Muamalah Indonesia Perusahaan Pembiayaan Tanpa Izin 5. Triumfax Priority Group ofisial penyelenggaraan forex tanpa izin. 6. Investasi dana 25, Money Game. 7. PT Smart Multitrade, Uklik, penyelenggara aset kripto tanpa izin. Sebelumnya, sejak awal tahun 2022 hingga Maret, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan sebanyak 19 entitas investasi ilegal robot trading tanpa izin dan 634 platform perdagangan berjangka komoditi, tanpa izin termasuk di dalamnya kegiatan binari option. Penanganan terhadap investasi ilegal dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Satgas Waspada Investasi dari 12 kementerian atau lembaga. Satgas Waspada Investasi bukan aparat penegak hukum sehingga tidak dapat melakukan proses hukum. Selain menghentikan dan mengumumkan kepada masyarakat, Satgas Waspada Investasi juga melakukan pemblokiran terhadap situs atau website atau aplikasi, dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri. Berikut ini daftar 20 investasi ilegal yang ditutup SWI pada Maret tahun 2022. Investasi ilegal Money Game meliputi 1. Eri Jatmiko, Erik Miko, Bocah Cep 2. Borobudurs 3. Akkomer.com 4. Zikstrad.com 5. Influx Investment Investasi ilegal robot trading meliputi 1. PT Teknologi Otomatis Roket Robot Trading Sparta 2. PT Kaidah Network Sukses PS89 3. PT Trading Sukses Abadi Investasi ilegal forex pasar uang meliputi 1. PT Baiban Sinergi Internasional, BB Trat. 2. Restro Success Club Training Trading. Investasi ilegal aset kripto meliputi. 1. Kriptoinmin. 2. PT Dreamboat Capital Indonesia. 3. PT Recain Digital Indonesia, Reward City Indonesia, PT Kota Hadiah Indonesia. 4. PT Zeus Kreatif Indonesia, Zeus Academy Equity. Investasi ilegal crowdfunding meliputi. PT Invista Digital Indonesia. Investasi ilegal model Ventura. 1. PT Tunnel Akselerasi Indonesia. Investasi ilegal perikanan. 1. One Coise Farm. Penawaran investasi ilegal melalui Telegram. 1. Duplikasi nama HRTZ. Money game dengan mengatasnamakan HRTZ. 2. Duplikasi nama PT Ubit Exchange. Money game dengan mengatasnamakan PT Ubit Exchange. 3. Duplikasi nama PT Rais Invest Indonesia Money Game dengan mengatasnamakan PT Rais Invest Indonesia. Itulah daftar investasi ilegal April tahun 2022. Waspada! Jangan terbujuk iming-iming bunga besar dari investasi ilegal.